Halo teman-teman di video kali ini saya akan menelusuri jalur percabangan yang dari Masih, jalur percabangan Solo Balakan ke Depo Pertamina Gilingan Tetapi sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kalau sudah, selamat menonton Videonya saya mulai dari sini dari mana nih? Ya, pokoknya sudah dah Ya, pokoknya nanti percobaannya dari percabangannya nanti dari hmm, itu. Nah, itu dari adik yang, yang baju biru tuh Nah, jemuran biru itu dari situ. kenapa saya mulai dari sini ya karena di sana saja orang nggak enak gitu. Nah di sini ada bekas rel dulu di sini. Oh double track. Nah di sini ada, di sini, ada nah, di sini yang kedua. Ini ternyata harus menembus ke sana, ke sana terus. masuk depo yang sudah dibangun masjid aku oleh uh, putra mahkota Sultan Dubai pokoknya di Dubai saya putra nah, ini ini campur ya ini ada besi ada yang kayu pokoknya yang kayu udah lapuk yang kayu itu kayak gini ini bantalan kayunya ini eh, di sini relnya yang double yang anu yang kedua yang mengarah ke Socjepres Nah, ini ada, ini bekas-bekas relnya, ini kita geli. Nah, ini ini baru nih, ini, ini yang kedua. Nah, untuk yang pertama itu yang pertama. Yang pertama di situ, yang kedua di sini ini katanya. semboyan batas berhenti. Semboyan batas berhenti 12 KK Loko itu artinya apa ya? Nanti kalian bisa nulis di kolom komentar. Eh sebelum itu, saya mau nyegat Argo Wilis dulu nih soalnya ada diberangkatkan nih. Habis nyegat, saya lanjutkan videonya. A few moments later. Nah, itu tadi Argo Wilis-nya lewat ya. Ini saya lanjutkan video penar ya tuh relnya kalau di atas kelihatan yang rel pertama itu nah. kelihatan itu hmm. itu kayaknya R25 R25 itu soalnya kecil yang satunya terpendam di sini di bawah bantalan-bantalan nih Hai, nah, ada yang dijadikan taman, ada hai, hai, hai, hai, hai, keren hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di bawah sini Nah, ini kelihatan tuh, curangnya tuh. Hai, tuh hai, hai, hai, hai, hai, kelihatan hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Corona hikmat. Ini bekas beratannya. Untuk ini rel segitiga, segitiga pembalik solo yang mengarah ke Oh, ke Semarang sama ke bandara ke ke sana ke Solo Jebres. ini di sini dahulu juga ada banyak rel seburanya ini ya yang kedua ini yang pertama lembus ke sana nih. Nah, ini bekas kendala batalannya. Lembus ke dalam sana. Dan juga di atasnya tuh ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Untuk apa jika ada salah informasi atau salah pengucapan mohon maaf Dan kalian bisa koreksi di kolom komentar Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Terima kasih lor